seperti apa Ayo. sebelumnya singgawe jangan lupa subscribe like dan komen video ini karena subscribe itu gratis gratis dan gratis singgawe nah Bung, ya. kita dengan Abang God live itu di belakang sana lagi ngapain Bang itu yang lagi dibuat sama tukang mm -hmm. itu adalah tempat tidur gantung tempat tidur gantung kalau orang-orang ya? sini biasa kan hanya ayunan, toh? Uh -huh. ayunan dari kita duduk udah jadi ayunan sekarang dia tempat tidur dengan ukuran bed yang dua, 200 cm seratus 140 puluh. dia -huh. ya, gantung di ketinggian 30, uh, 50 cm oh begitu jadi dia mau naik, mau tidur di atas harus pakai tangga yang kita buat nanti oke okay. jadi sambil dia baca koran, mm, sambil Santa, dia online yeah. uh -huh. tapi ketika dia online menggunakan pulsa udah beli dari luar, uh -huh. pulau sara sikinanya langsung, langsung, langsung hilang hilang, blek out, blek out. Out. Uh -huh. out, langsung terkonek terkonek ter dengan wifi nya Pulau Sara Pulau Sarang, jadi Lalu Pulau Sarang sudah connect, mm -hmm. dia harus beli pulsa Pursa di Pulau Sara Pulau, Pulau Sarang. Ada harga seribu, dua ribu, tiga ribu. Oh luar biasa, berarti Sara sudah sudah yeah. punya uh, layanan fasilitas, fasilitas untuk wifi ya, smart uh. smart, tourism. Yeah. smart tourism, smart tourism. Wah yeah. wow, guys. Ternyata Pulau Sara sudah ada fasilitas smart tourism. Ada apa? di belakang ini ada rumah komoong. Ini ah. kita yang kita gunakan kan buat Valentine. Oke, ah Valentin. okay. oh, betul ya. Di suasananya ah. kita gunakan pink dan putih. Berarti Valentine uh, Valentinya wow, ayo kita lihat nah, guys. Ini. Wow. Di dalam ada apa itu, coach? Ini sekarang lagi ada tamu. Oh, ada tamu. Ada tamu lagi istirahat. <laughs> ada lagi istirahat, nah, guys. Ternyata sekarang uh, sudah ada tamu, guys. Tamu. Ah. suasana santai itu. suasana santai ya wow tapi sana juga ada satu yang sudah siap juga huh? lagi kosong itu warnanya hanya putih huh? sama kombinasi dengan warna gold oh iya. ya emasan uh -huh. uh -huh. nih ada capung ya oh Nato, kalau orang telat bilang rierie rierie eh orang bilang, rie -rie. Rie -rie. Eh, bilang eh, dragonfly dang uh -huh. <laughs> uh -huh. oh, bisa diputar oh bisa diputar itu ini putar ya, oh, oh. Sesuai oh, oh. Itu uh, bisa nyala atau bagaimana itu? Ah, ini, ini sinar Jadi ketika ada cahaya dari lampu Lampu taman, ya. Sinar ini akan mengeluarkan lighting uh, Dia akan nah, pancarkan ya Pancarkan lighting dari cahaya yang, cahaya yang Mantul dari cahaya utama Oh iya iya iya, karena Biasanya kan ini ada di Di pegunungan ya uh. Karena kita kembangkan Pariwisata Bahari Hmm. Jadi kita bawa suasana pegunungan ke laut oh, begitu karena ya? kita jual ini Pulau sara adalah wisata bahari atau ekotourism ya nah, di sini Pulau sara dijadikan sebagai eco resort dan konservasi. Wow nah, ini sudah ada papan namanya dibuat dari oh, coba ayo kita lihat nah, ini dari bahan yang terdampar oh, bahan yang terdampar mestinya sampah, sampah sampah sampah sampah bekas terdampar oleh arus oleh gelombang nah, kita buat tulisan yang seperti ini Selamat datang di ekowisata dan konservasi Pulau Sara Nih. Ini terdampar semua ini Kayu terdampar, ini juga bekas terbakar nah. Sedangkan uh, Ini adalah Akar serabut dari pohon, pohon apa ya? Pohon kelapa, kelapa. Oh nah, Ini akar serabut, Kita coba taruh Hmm? ya sesederhana ya. mungkin tapi tapi ya uh, estetika ya yang ya, ya, ya. alami sekali alami ya sekali selamat datang, datang ekowisata dan konservasi pulau Utara guys kenapa saya sebutkan ini wilayah ekowisata karena kita punya konsep kita bangun di sini menggunakan bahan-bahan uh, dari alam alam jadi bukan buatan Pabrikan. Justru sampah-sampah uh, bisa, jadi, bisa jadi bahan estetika, bahan estetika. Kedepan juga ada, ada beberapa pengalau itu dibuat dari EcoBread mm -hmm. EcoBread itu adalah sampah plastik dan botol plastik mm -hmm. yang kita buat menjadi EcoBread mm -hmm. Kalau dia botol aqua yang 1 liter setengah mm -hmm. itu menjadi EcoBread seberat 600 gram Oh iya. Ya itu bisa kami hargai kepada hmm. masyarakat atau hmm. kepada anak sekolah tiga ribu tiga rupiah tiga unit tiga botol aqua besar. Aku besar. Kalau dia menggunakan botol aqua kecil yang 600 gram hmm. berarti berat Eco itu adalah 200 gram. Manfaatnya apa itu? Manfaatnya itu dia anti gempa dan dia lebih kuat daripada Halobrit. Oh iya. Ya, Untuk itu bahan itu di, bangunan. Bahan bangunan pengganti bata, uh, uh, uh, batako atau bata. Kalau elaborate kita pukul pakai mar, uh, uh, hammer uh, yang yeah. 5 kilo pecah. pecah. Tapi kalau eco breed, hmm. mau diinjang-injang, mau dihantam pakai hmm. wals pun gak akan pecah. Yeah. Karena dia terbuat dari yeah. sampah plastik yang kita padatkan. Padatkan. Nah, itu sekarang lagi saya sosialisikan kepada anak paut hmm. ya SD, SMP, hmm. SMA dan sederajat. Senin rencana ke Beo. Uh, hari Senin saya ke SMA Negeri Beo. Hmm. Yaitu SMA yang telah meluluskan kami berdua. Ya. ya, di tahun 89. Ya, 89 ya. Se seakan akan kita hmm. reuni kembali. Ya, itu guys itu SMA saya dan coach. Ya, ya kita sekolah di situ dan lulus di situ sekarang ada wahana juga ada rumah kebong yang kita buka ah. buat konsep sendiri lagi inilah lain lagi konsepnya ah konsepnya ini dia dibawahnya itu kita buat deko degau uh -huh. jadi sambil dia naik ke naik ke, ke lantai dua untuk dia istirahat uh -huh. kamu istirahat ini degau ini dipakai untuk dia santai uh -huh. Uh -huh. dia duduk ya dia santai duduk ini semua dari bahan uh, alami uh -huh. natural ya karena Ketika kita menggunakan natural, hmm. uh, suasana sejuk itu hmm. ada. Jadi bukan pabrikan bukan ya? Bukan pabrikan. Kenapa sebenarnya natural? Karena ini kita mengandung garam yang tinggi. Iya, iya, Kalau ya. kita menggunakan seng, hmm. atau menggunakan bahan tiang-tiang besi. besi, ada masa kadar luar, mungkin 6 bulan sudah karatan. ya. Contoh hmm. sekarang yang pernah dibangun oleh pemerintah-pemerintah yang sebelumnya, hmm. akhirnya kan semua rusak ya, karena ya. dimakan oleh kadar garam yang tinggi. Ya, terjadi ya. korosif. Koros seperti itu jadi kita menggunakan konsep uh, rumah katu, rumah pohon dengan menggunakan uh. atap rumbiaah jadi ini masih dalam uh, masih dalam tahap-tahap uh, tahap, tahap, uh, tahap pembuatan, pembuatan- menggunakan konsep eko uh. ya terus uh, kita menggunakan ramah lingkungan Oh, ya, ya, tapi ya. walaupun dalam tahap pembuatan masyarakat sudah sudah sudah bisa menikmati, bisa menikmati. Ya. Ya, dengan kesederhanaan ya. Ah. Ya, mereka sudah bisa walaupun menikmati. dalam progres ya, pen ya penyelesaian betul, penyelesaian betul. ya, ya. Hmm. baru uh, itu kot, itu banyak sorotan itu ah, tulisan kan? tulisan ah, ini tulisan ini saya mungkin bukan tidak peduli dengan tulisan Pulosara ya. tapi ini kan aset daerah ya, ya, ya. jadi saya memang harus menjaga cuman Mm -hmm. Dalam waktu dekat akan ada tim penilai aset yeah. daerah okay. Jadi ketika mereka datang mereka akan lihat berapa nilai aset daerah yang ada di Pulau Sara mm -hmm. Setelah mereka selesai datang saya akan perbaiki Oke. Okay. Okay. Seperti ya. itu jadi yeah. bukan saya bukan mengabaikan tidak. Yeah. Uh, tulisan Pulau Sara yang sudah jatuh Ini kan yeah. akibat dari uh, angin, angin kencang, kencang yang lalu ya, ya badai. Yeah. Tapi setelah mereka datang dalam minggu depan mm. saya langsung buat sebaik mungkin ada untuk menghitung. Ah, ah, oh. dari mereka menghitung ju, ju, uh, nilai, nilai aset daerah. Aset daerah. Kemudian uh, KOTS yang akan memperbaiki. Ya, ya, ya, akan ya. Itu. Jadi prosedural itu guys. Ya, jadi, bukan, saya tidak ya. mau melangkahi ya. aturan, aturan baku dari ya. uh, pemerintah. Jadi saya harus ya. Ikuti, ya, Jadi teman-teman yang, uh, ya. yang punya komentar tentang tulisan, sana, tulisan ya sana Sudah, sana. sudah jadi, tahu uh, jadi, sekarang seperti apa seperti, yang dijelaskan ya. oleh KOTS. Ya, jadi saya bersyukur Pak Bupati, Pak Wakil Bupati pak sekda kemudian skpd dinas hmm, termasuk pak kadis pariwisata ya. yang telah mengundang saya sebagai ya pensiunan marinir ya. yang basicnya seorang militer tapi bisa mengembangkan uh, wisata. destinasi wisata alternatif yang ada di kepulauan impian Kepulau. saya ya, ya. ke depan pulau sara Benar-benar menjadi salah satu objek wisata yang akan terkenal di dunia. Oh, Oke. Okay. Coach, di sana ada sampah-sampah yang digantung-gantung itu, ayo kita lihat. Seperti apa itu? Uh, itu adalah edukasi hmm. ke masyarakat. Mari kita lihat. Ayo, ayo. Ya. Edukasi ke masyarakat. Masyarakat. Bahwa hmm. saat masyarakat membuat rumah menghadap hmm. ke jalan, bukan menghadap ke laut, hmm. akhirnya sampahnya itu dibuang ke belakang rumah. Ya, ya, ya. Karena tidak diwadahi oleh tempat sampah hmm, hmm, hmm. atau tempat pembuangan akhir hmm. untuk sampah-sampah karena belakang rumahnya pantai pantai nah. akhirnya mereka lebih gampang buang sampah ke langsung ke pantai ke pantai efeknya itu kita ke pulau oh begitu ya, ya jadi hanyut ke pulau itu hanyut ke pulau setiap hari saya harus kumpul contoh ya ya saya kurang lebih sudah enam bulan di sini ya ya itu yang sampah terkirim ini ya, sampah ya. ini bukan saya ambil dari dari Melongwane, nah, tapi uh. ini murni datang di, di di apa ya dibawa didamparkan oleh arus dan uh -huh. gelombang saya pungut ya pagi baru saya taruh di tempat sebagai gapura masuk untuk uh -huh. masyarakat malah jadi objek foto ya ya justru itu yang jadi nah, unik yang sebenarnya tadi saya... itu bukan objek foto uh -huh. tapi adalah edukasi ke masyarakat oh, bahwa akibat kita tidak peduli lingkungan uh -huh. akibat kita buang sampah ke laut uh -huh. inilah efek uh -huh. yang kan bukan cuma sandal itu ada ada BH juga iya, ada ada termos, ada, termos. ada yeah. satu pengalaman yang itu ada tamu yang pernah nginap, uh -huh. dia pulang ke rumah ada sesuatu yang ketinggalan, uh -huh. dia cari di situ ternyata <laughs> dia tidak menemukan tutup tapere-nya ada, ada di, di sini, tapi silakan ibu ambil <laughs> seperti itu. Uh -huh. uh -huh. Ah ini apa ini guys? eh, Ini watch gantungan ini masyarakat sudah Oh, sudah memanfaatkan ini ya, Adik-adik dan... ini. Halo, Adik. Halo. Adik dari mana? Dari Bitunuri. Dari Bitunuri siap. Ya. Ya. Kong bagaimana Adik eh, menikmati bagaimana kesan Adik di pelosara ini? Tajanya sangat indah, pasirnya sangat putih, ya. apalagi dengan warna lautnya sangat biru. Biru, wow. Kemudian warnanya sing itu juga bagus banget. Bagus banget. Baru fasilitas-fasilitas yang ada. Fasilitas-fasilitasnya juga baik. Baik. Ya. Kemudian bagus juga untuk dihuni. Ah, bagus dihuni, ya. Oke. Kedepannya seperti apa harapan ade? Kedepannya Pulau Sara ini bisa berkembang lagi, Aha. agar supaya wisata-wisatawan boleh datang ke Telau. Oke, dek. Nama siapa ade ini? Nama saya Jumelia Janlarun deh, asal dari Bitunoris. Oke, Asyik makasih Adik. Oke. Okay. Nah, ini cottage-cottage, guys. Ini cottage-cottage seperti apa ini, coach? Cottage ini disewakan satu seperti apa, coach? Uh, ini memang dia akan disewakan. Uh -huh. Cuman karena kita punya Uh, perjanjian kerja belum uh. masih dalam masa revisi. Yeah. Jadi ya, kita tinggal menerima aja uh, kebaikan hati daripada yang mau tinggal. Oh, Malam yeah. di sini, istilahnya di sini mereka datang, kita siapkan air tawar, yeah, yeah, yeah. kita ganti spray, yeah. bisa, ada kita, bisa ada kamar mandi, uh, kemudian pada saat mereka mau charger handphone, yeah. kita sudah siapkan juga yeah. arus listrik. Kemudian, pada jam 6 sore, kita sudah nyalakan uh, lampu-lampu listrik menggunakan genset. Jadi, untuk uh, biaya operasional ini, kok semua yang... Semua sedia? untuk sementara, kami yang oh. siapkan sendiri. Untuk sementara, ya sementara, ini, ini sebelum tadi, ada... Ya, belum ada... Uh, ya, mungkin masih dalam taraf... Uh, masih dib, dibahas dalam ya, pemerintah, ya. Ya, ya. ya kami uh, sambil menanti. Jadi ya, menunggu itu men sementara, sementara. Langsung proses. Jadi, proses. Tak, untuk sekarang... Untuk biaya operasional, sama upah security yeah. upah housekeeping yeah. upah yang membersihkan itu ambil dari uang pribadi, pribadi. untuk mereka punya bulanan okay. itu. Yeah. karena di sini kita udah pekerjakan enam orang enam orang ya enam orang dua orang untuk armada laut hmm. megang speedboat ya untuk angkutan transportasi ke Lirung ke Melongwane dari Pulau Sare kemudian yang ada di base di Pulau Sarak ada empat orang okay. dua security uh -huh. satu housekeeping satu uh, maintenance uh -huh. kemudian ini ya coach. Nah, nih, ini lampu penerangan ya yeah. ini adalah buatan orang Russo yeah, yeah. orang Russo orang, orang... Russo uh -huh. awalnya mereka tidak tahu saya ambil satu contoh dari Manado uh -huh. ya saya beli contoh saya bawa ke Home industry, nah. ternyata orang rusak bilang dia akan coba membuatnya. Akhirnya dengan satu contoh, mereka bisa membuat. Jadi saya sudah pesan 100 unit yang besar, 100 unit yang kecil. Ini. Tiangnya itu cuma dari kayu aja. Kayu tataro sesederhana mungkin, tapi dia menghasilkan nilai estetika yang tinggi. Oke. Okay, Seperti okay. itu. kemudian ini degu degu. ah dego, -dego. orang ya. talaut kalau ke Pulau Sara pasti bawa makanan oh iya iya iya nah, bawa uh -huh. makanan uh -huh. jadi kita sih, kalau kemarin-kemarin sebelum kami datang, mereka gelar di tikar ya. di pasir iya iya iya ya, ya kami lihat dengan suasana seperti itu uh -huh. ya kami buat meja uh -huh. meja itu ada bervariasi nah ini dari Dong bilang eh uh, apa ya Bulu Cina, bambu cina. Nah, cina atau bambu bambu cina ya. Ah. Ah, ya, bambu nah, batik Ya, bambu batik Ini hanya simpel aja, empat persegi tapi dibuat kakinya uh, piramid Piramid ya, ya. Nah, Dengan nah, tempat ini. duduk cuma dari kayu aja ya. kayu, Mut-mut kayu ya Mut kayu tinggi 50 cm, ikut lebar, ya, jadi sesederhana mungkin Kemudian juga, ah, ini ada satu lagi yang bentuk piramid ya piramid ini uh -huh. ini kalau malam hari dia keluarkan lighting oh begitu? ada lighting dia duduk seperti dia ada di apa ya katanya ada di mesir oh nah, luar biasa tempat duduknya guys. cuma dari akar ini tempat uh -huh. duduk sangat estetik nih hanya dari akar terus kayunya kita belah hmm. 5 cm baru taruh. jadi sudah jadi tempat duduk yang sangat sederhana Kemudian tempat sampah kita juga, kita taruh dari... biasa dipakai ke kebun. Ya. Yeah. Kan? Ke kebun. Tapi ini kita buat jadi tempat sampah. Karena dia awet. Daripada kita pakai drum yang ada di sini, ya kita pakai dari Bika, orang talaut bilang. Kemudian air-airnya langsung merembet keluar? Langsung merembes kita tinggal bawa. Yang plastik kita pisahkan. Yang sampah yang bisa di-recycle, kita pisahkan untuk kita recycle. Yang bisa kita buat jadi humus. Kita tanam jadi humus nanti, karena di Pulau Sarang ini saya sudah tanam buah naga. Oh ada naga, buah naga? Buah naga, kemudian durian, montong. Hmm. Nah itu satu tahun ke depan, hmm. mudah-mudahan buah naganya bagus dan kontur tanahnya sama pasir, hmm. ya Pulau Sara akan jadi penghasil buah naga yang terbesar. Wow. Nanti kita bisa lihat okay. buah naga yang kita sudah tanam. Aha itu di di lokasi mana itu itu di dari lokasi? Wa, wahana foto itu iya. kurang lebih 50 meter mm -hmm. uh, arah arah ke ke timur mm -hmm. ke timur Ini akar-akar pohon yang hanyut ini ya? Iya, akar pohon yang hanyut kita bawa. Ini aja, sampah yang hanyut. Uh -huh. Ya, karena saya lihat ini pohon sudah mau tumbang. Uh -huh. Karena akarnya sudah di atas. Jadi, uh -huh. uh, batang yang hanyut saya taruh di sini. Uh -huh. Kemudian, sampah rumput, daun uh -huh. saya taruh sebagai humus. Yeah. Lama kelamaan dia kan, rumput bisa menyelamatkan uh -huh. pohon yang besar ini. Iya. Yeah. Jadi karena pohon itu kalau kita tanam dengan ratusan tahun, ribuan tahun, hmm. tapi kita harus menjaga dia, jangan sembarangan tebang. Iya, yeah, iya. Apabila yeah. ada penambangan di Pulau Sara, itu bukan karena hal yang kita merusak ekosistem yeah. tapi itu membuat dia lebih indah seperti wanita itu kalau dia ingin cantik yeah. kita harus potong, potong rambut, rambut, potong kita, kuku potong kuku, yeah. di sama juga Pulau Sara yeah. Pulau Sara itu nama seorang wanita iya yeah. yeah. Sara kan nama Sarah, wanita iya yeah. dia butuh kecantikan. kecantikan jadi kami di sini bukan motong asal-moto yeah. tapi cat and feel yeah. nah, di Polis. Di Polis. Wow. di poles di poles di make up ya di make ya. wow. sih cantik mungkin. nah sana kot situ ah ini Nah, itu yang dibilang sampah-sampah yang terdampar, sampah yang ditinggalkan oleh masyarakat, yang pengunjung kita taruh di sini sebagai edukasi bahwa inilah efek dari kita tidak peduli dengan sampah, kita buang ke laut padahal laut itu adalah masa depan bangsa. Wow. Nih, dari sapu ada ini nih kutang ini BH. Ini ketinggalannya, ada ini Ketang ya? siapa ini? ini ya, Gak tau, tinggal dicari aja. kalau ah, bagi siapa yang nah. punya kutang ini segera ambil ke sini. ya itu sendok, ketinggalan, sendok. ada belanga yang sudah bocor atau belum. Oh. Mungkin bisa diambil pemiliknya, oh. ada oh. di sini. Oh. Kemudian juga ada casing. Oh. Nah, ini kan, kalau sudah rusak, nah ini casing oh. handphone ditaruh di sini. Ada juga kalau pengunjung mau, kita siapkan talinya. Oh. Jadi, pengunjung tinggal datang. Oh, seperti ini. Dia oh, taruh. kalau dia temukan, dia temukan eh. sampah. Dia ikat, taruh. Ah. Nah, dia ikat. Oh, saya pernah ikat sampah yang saya dapat. Ah, iya, seperti ah. itu. Jadi, kami sudah siapkan juga ah. talinya kalau perlu dia tulis namanya di ah, nanti itu depan ya ada ya. Satu, satu dinding uh -huh. kita siapkan uh, gembok gembok ya yeah. nah, dia akan kasih kenang-kenangannya kuncinya diambil uh -huh. kemudian dikunci baru mungkin dia bawa bawa kemana uh -huh. atau dia serahkan ke kita kunci uh -huh. dan kita akan kunci itu kami bawa lokasi, satu lokasi, satu lokasi ya di, di laut di dalam, dalam air jadi jadi uh, uh, tempat uh, hidupnya terubu. ikan terumbu, dia akan karang. menjadi karang yeah. jadi biodiversitynya wow luar biasa ide itu guys uh -huh. Iya, kemudian kan? eh, yang ini Coach, ini sampah sampah sedotan ini dijadikan ah, ini ini sedotan kita uh -huh. jadikan bunga ya ya nah, ya ini kita jadikan bunga kemudian hmm. terdampar kita buat hmm. seperti pohon ya, ya. semua nah, ini recycle ya semuanya? ini recycle semua dari ah. plastik kita recycle cuman untuk rumah yang hasil dari recycle plastik mungkin mulai bulan hmm. maret atau april baru kita bangun Oh. Karena sosialisasinya ke masyarakat, mm -hmm. karena sekolah baru mulai dari bulan Januari, di tanggal 23 mm -hmm. Kita awali dengan SMA Negeri 1 Melong nih Kemudian yang segitiga lorong itu? Uh, lorong. Ini hanya uh, menarik aja suasana, uh -uh. bahwa dengan segitiga seperti ini orang apa? bisa jadi spot foto hmm. karya karya kami di sini kan bisa menjual hmm. kreativitas kan pariwisata itu kan penuh dengan kreativitas ya, iya iya iya makanya sebut pariwisata dan kreatif hmm. ini dicat ya iya dicat tapi catnya cat yang uh, apa ya ramah lingkungan ya ramah lingkungan dia bukan minyak tapi dia campurannya dia dari air iya dari air ya kemudian itu ada po, uh, oh, botol botol nah oh, love itu love nah ini ah. botol tulisan log ini di sini Pulau Sarak dari dulu uh -uh. mereka masyarakat di sini anak muda mereka mau pingin santai mereka larinya ke sini ke Pulau Sarak ya yeah, yeah. jadi saya menemukan uh -huh. di mana-mana itu botol botol Casanova uh. botol bir hitam yeah. nah saya berpikir apa yang mau saya buat kalau Ridwan Kamil dia buat rumahnya dari botol M150, ya. nah, saya akan buat rumah saya dari botol bir. Ah. Nah, ini sekarang kita bawa tulisan log itu dari botol bir, yang wow. kecil. Nah, ini ada lognya. Iya, ada log. Kemudian rumputnya ini rumput asli dari hutan. Ah. Dia tumbuh ini. Nah, ah. hanya dari kayu yang sudah lapuk, ah. dia tumbuh. Dia tumbuh ya. ya seperti ini. Benalu-benalu ini. Benalu hmm. betul. Hmm. kemudian ini pe, apa paving puffin. paving itu hmm. paving stone aja kita buat untuk uh, mereka berdiri standing kemudian hmm. ini akar pohon ini ini akar pohon tumbang hmm -hmm. awalnya ini tempat sampah mereka kami sulap kami perbaiki menjadi satu panggung untuk tempat minum kopi hmm. jadi kalau mereka pesan di kantin hmm. kantin kopi. kopi mereka duduknya di atas di atas yes. ada warna foto love. kemudian wow. ada sarung yang di atas ada sarang burung, ada sarang burung. tadi ya. saya sudah ke situ tadi. Iya, iya. Hmm. Wow, guys. Baru ada yang ini? E... Kayak rumput... E... Ini tempat tidur. Hmm. Yang banyak Pana foto aja. Warna foto ya. Hmm. Tempat tidur dia suka foto, hmm. seakan-akan dia di alam, di kamar, tapi hmm. tempat tidurnya ada di luar. Hmm. Seperti itu. Ini sampah-sampah ini karena memang sampah daun ya? Sampah daun. Ah, Kalau karena, sampah plastik, ah. sudah kita bersihkan ya. sampah daun karena... Angin, suasana angin, angin, angin sekarang, sekarang. lagi angin jadi, Kemudian ban-ban ini, ah, apa? Ini ban mobil uh -uh. Ini jadi satu objek foto juga masyarakat Untuk oh. santai, ya foto uh -uh. Ke depan ban mobil juga akan jadi kita punya sarana Untuk buah naga Mana buah naga sih? Nah, Bua wow, Seperti apa buah naga Seperti apa buah naga di pulau Sara Wah, wow. ya. ya, sana ya. ya. Nanti bu Naga ini, uh -huh. malah setelah kurang lebih dia sudah masa dia mau pubert, pubertas ya. ya. Masa dia mau kawin, masa musim kawin. Ya, mungkin di tahun pertama itu kita akan kasih dia cahaya iya. dia dikasih lampu oh dikasih lampu dia dirangsang dia uh -huh. punya pertumbuhan agar saat dia melakukan uh, perkawinan di malam hari itu uh -huh. bisa benar-benar bisa 100% dia bisa jadi keluar uh -huh. nah, jadi dia dilangsang dengan menggunakan cahaya cahaya uh -huh. iya iya kemudian gedung sana sementara di? Ah, gedung ini hmm. nanti ke depan menjadi restoran uh -uh. ini gedung yang luar biasa yang bagusnya hmm. aset, yang, aset luar biasa ya. yang luar biasa ya hmm. yang saya anggap ini dibangun dengan pengarah yang tidak sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan tidak lama lagi akan saya buat jadi restoran, hmm. jadi, jadi restoran, kemudian dermaganya ini ya dermaga itu kemarin itu penuh dengan ini rumput ya ya rumput hmm. kemudian kayunya sudah lapuk hmm. apalagi yang di depannya sana sudah lepas malah sudah berbahaya bagi masyarakat ya, ya. Itu kedepan saya buat nanti dia adalah tempat makan di malam hari. Wow. Nah, kemudian wow. yang ini. Ini wahana, yeah. uh, ini kemarin ketutup per, uh, hutan ini. Ya Sekarang lumayan, sudah terbuka ya. Lumayan ada, mm -hmm. kurang lebih satu bulan membersihkan ini. Tujuh orang pekerja. Wow, satu bulan itu, satu bulan bersihkan. Uh. Ini akan saya buat lagi kembali seperti wahana. Jadi dia gunakan sistem mountaineering. Uh. Dia bisa flying fox. Uh, iya, iya. Dia bisa gunakan sebagai uh, jembatan layang. Uh -huh. ini akan kita kurangkan di dalam saya sudah tanam uh, ini anggrek oh. jadi anggreknya berbentuk uh, berbentuk mawar jadi ada lingkaran tengah anggrek uh -huh. kemudian ia ya, bercabang seperti mawar uh -huh. nah. kalau ini nanti buah naga semua ini buah naga semua ini Sekarang lokasi ini ya disin, uh -huh. buah naga semua Pohon-pohon yang besar-besar, yang gede-gede ini akan tetap... Oh, ini pohon gede akan rencana akan dibuat ini, rumah pohon. Wow, nah. wise, rumah pohon ya Ini nah. house dia ya, iya rumah iya. pohon. Baru oh, uh, dermaga oh, ini, ya. Kos. Saya lihat dermaga yang sudah... Coba kita ke sana. Ah. Ini dermaga. Hmm. Rencana besar itu saya buat jadi makan di pada saat malam hari mm -hmm. sambil dia makan di outdoor ya mm -hmm. nah, nanti diganti semua lantainya dibuat seperti lantai yang ukuran tinggal lebar 10 tebal dia 6 cm mm -hmm. kemudian uh, kita kayunya kita rebus pakai solar mm -hmm. agar dia bertahan di suasana panas dan suasana hujan. lembab hujan ya. jadi kayunya akan awet kita gunakan di masak. Oke, oh ini aset yang luar biasa ini aset tapi sudah terjadi tapi ya itu. Cuasanya kalau sudah makan di sore hari menjelang malam hmm. menjelang lihat kita menghadap ke posisi matahari terbenam nah di sini. Buat. Hmm. nanti ada railing, hmm. railing pun diterbuat dari kayu sama tali hmm. baru suasana tempat duduk sambil berhadapan hmm. kemudian dia di depan sana di depan ada empat payung hmm. payung yang sudah dibuat di bali hmm. yang menggunakan jati dan uh, kainnya dari waterproof hmm. nah, jadi, jadi ini space untuk restoran, restoran nanti. nanti bukan ya. digunakan untuk uh, uh, tempatan perahu bukan tempatan perahu karena kalau kita tempatan perahu ketika suasana dan surut tingginya tidak tidak tidak potensial untuk perahu tambat. Malah lebih bagus di sini kita buat floating jetty. Wow. Floating nah, jetty siapa tahu pemerintah punya hmm. anggaran untuk membawa anggaran untuk membuat floating jetty. Jadi tempatan perahu kita sudah siapkan. Karena di sini nanti akan ada ekowisata. Ekowisata dia bisa mancing Ya ya ya ya. Nah di sini dia bisa lihat lewat kaca. Kita lagi buat oh, perahu katamaran. Katamaran ya? Iya yang... katamaran. Hmm. Yang nanti dia dua lantai. Hmm. Lantai pertama tempat dia duduk untuk uh, santai. Hmm. Lantai dua dia dia open cup. Hmm. Jadi cup terbuka hanya pakai railing 50 eh 75 cm. Dia sambil duduk minum kopi. Hmm. Minum kopi perahunya jalan. Hmm jalan sambil lihat sunset hmm. atau pagi hari sambil lihat keindahan bawah laut, bawa laut lewat kaca. kaca ada dua dua kota kaca hmm. jadi sambil lihat nah, cerita bisnis kongko-kongko ya kan ya, bisa lagi, bisa, bisa terrealisasi nah. situ ya, ya betul <laughs> bisa closing bisa closing atau pemerintah <laughs> daerah punya tamu dari hmm. dari provinsi tamu dari pusat bawa lagi sini bisa ayo kita lihat keindahan bawah laut dengan menggunakan katamaran iya kalau dia suka diving, ya kita sudah set, ya, siapkan fasilitas ya. hmm. diving juga dari katamaran itu langsung bisa langsung kita.. langsung diving uh. seperti itu oke okay, Coach, kita nanti lanjut lagi mm. jadi ini guys ini nanti oleh Coach itu akan dijadikan restoran atau uh, space untuk santai kemudian makanannya dari.. Res, dari.. Restoran. ini ini rencana restoran? restoran wow ya, restoran, cooknya itu oh. dia bisa.. Uh, Spesial dia bisa makanan Asia, huh? Eropa, huh? tradisional. Sampai tradisional? Wow, ini yang sudah di uh, desain nanti, sudah direncanakan untuk didesain sebagai Resto Space untuk menikmati keindahan, sambil menikmati kuliner ya, ya kuliner. nasional, internasional maupun lokal. Dan di sini ada 8 kamar, 4, 6 kamar, uh. nanti jadi mesnya karyawan. Mes karyawan wow We, guys ini space ini kalau ada meja-meja iya, ya? meja untuk makan makan, makan di ruangan yeah. makan indoor kan yeah. Or, misalnya outdoor yeah. sini makan indoor Indoor. bener kita kasih meja beliar wow iya iya iya bisa main beliar santai jadi ada hobi yang bisa kita datang kembali ke yeah. sini kita bisa, bisa uh, ada, di, hmm. disiapkan fasilitas, fasilitas olahraga. Oh. wow jadi ini kan jalan ke sana, guys. Ini uh, jalan tembus wahana. Wahana ya? Ya, oh. jalan sana, kalau yang sana. Ini jalan, jalan tembus keliling. Keliling Pulau Sarak dengan... Nah, uh, luas jalan hmm. itu 3800 meter. 3800 meter. meter. Itu kalau menggunakan sepeda kan lebih... lebih kita disiapkan juga. Di sini ah. ada sepeda listrik. Ah, sepeda listrik. Sepeda ah. biasa. Ah. Kemudian ada bentor. Wah, wow, luar biasa ah. guys. Jadi ah. kita ada bentor. Jadi kalau keliling uh, bagi yang sudah lanjut usia bisa pakai bentor. Pakai bentor. Dia keliling ya. ya kalau dia ini? masih mampu lansia mau jalan kaki. Ah, jalan. Karena nanti ada satu spot. Yaitu ah. dia melihat matahari terbit. Iya, matahari terbit berarti bukan di... Ah. Bukan sini. Kita buat jalan tembus ke ah. matahari terbit. Di sana akan juga buat... Uh, tempat tinggal, tempat tinggal ya. Ada konteks di sana kurang lebih tiga unit. Oh. Untuk yang suka sunset sun, uh, eh, sunrise. sunrise di situ. Orang hmm. mau ke Bromo kan semua lihat sunrise. Iya. Yeah. Bangun jam dua dua dini hari. Hmm. naik naik mobil uh, jeep. jeep pergi ke Bromo. Bromo. Hanya nunggu. Matahari terbit. Uh, sunrise. Nah, di sini dua objek yeah. matahari terbit ada, matahari terbenam juga. Iya. Yeah. <laughs> Luar biasa Sarah ini ya. Yeah. Kalaupun dia matahari terbit suka di sebelah sana. Sebelah ada. Matahari terbenam di sebelah di, uh, di ke baratnya. Ke barat. Jadi dua spot foto untuk suasana mataharinya terbit dan terbenam di Pulau Sarat disiapkan. Disiapkan ya. Untuk sarana prasarana -prasaran ya. Yeah. Iya. Uh -uh ya saya sangat bersyukur bisa hadir di sini di masa tua saya saya bisa menikmati ini karena undangan Pak Bupati iya iya ya masyarakat bisa, bisa welcome juga ke sini saya senang bisa memberi alternatif ke masyarakat mau pingin suasana capek satu minggu enam hari kerja mm -hmm. nah, hari hari ketujuh ah. mereka pulang ah. gereja datang ke Pulau Sarah iya yeah. yeah. atau hari Sabtu ya, ya betul. udah nah, hari mau libur. Uh, hari libur langsung nginap dia yeah. Kemudian di sini kan ada untuk camping ground di sini camping ya. Camping ground ada, kita juga siapkan hmm. penyewaan tenda. Oh ya, ada sini. Ada tenda yang hmm. tadi yang, malam dari yang suka anak -anak outdoor ya? Spa, ya. Itu mereka pakai tenda. Hmm. Ya. Di sini kan camping ground-nya terserah di mana, mana semua. Semuanya bisa ya jadi ya. jadi ground untuk camping nanti. Wow. Oke okay, guys. Kita akan coba satu spot di Pulau Sarah ini sport butterfly. Wah, di tetangga pas dia mesti putar sadikikang. Oh, ini dia, hmm. baper dia pas ini hmm. ya? Iko suasana. Iko suasana. Suasana. suasana kalau dia, wah. Nyaman. Teret teret teret. Ayo guys. Coba guys kita menghadap ke sana dulu. Seperti ini guys ya. Wow, luar biasa. Tada.